sudah kompetisi ini Jokong, balangnya Pak, gak kokok Jokong-jokong balangnya menjawab Ini doang mau sih, tak tekin mas Ini doang mau sih, Selamat tante, dan kita baru. kali. Tentunya ini adalah merupakan kota yang sangat luar biasa dan rasa kemampuan bagi Puan Rina. Semangat semangat. Mana? Mana? nomor Halo, selamat Last one to the handbag. baru datang dari dalam duh ini kita Bendara belakang Halo, yang kuat. Masih mencoba suara potong. Kali ini angkat saja. juga dia akan Mantap terbendihakan lakukan sudah di sudah mulai ke dalam seluruh bergerak saja ini ditahan dengan baik Tim liar masuk bola untuk keluar dan kita dari sudah beruntung di semoga lebih Lakukan serangan pada dengan baik baik, korek... Ayo, ayo Mas untuk lakukan maju dapat dipegang dengan baik baru di <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> bahwa di yang kosong dari sebelah. Gandul, gadul gadul Biru biru biru Biru ya <tuk> <tuk> Anggota bola basket. Garoh! ini. dia berusaha satu ke satu di sana sekarang hey, <tabasarkah> ayo ayo ayo ayo ayo Hai, ah, Power oh. Lima, <helos> ya. angkat <Wow. helos> <Woy. helos> biru-biru Oh, Kanting. Oh, Ada telponan itu pada 9 900. Padel di Ini ya, man. Ini beronan ya. Beronan ya. Gadul, gadul, gadul, gadul, gadul galak, gadul ala, opo galak, Alamak! Ahora cada asar se va a quedar así dul Gandul Kang. <laughs> From morecus if it is kembali jatuh Mas, Mas? Ya, de, ya, bukan ini ya, serius lah awor hey, tapi eh, tam -tam yang 4 pro liga ada Bisa Yang menurutkan kandang-kandang Cukup gitu ¡Ata, traje, traje, traje, traje! Kali ini nomor Allah bulan oh, kali ini juga bertiga pun kembali dua sama lawan mendapatkan kembali rupanya mulai jauh pertandingan pula kembali yang yeah. ketiga ini angkat bola saja nomor kembali siapa jadi di sini kembali amami halo halo FC FC kembali ada bola saja siapa jadi di dunia empat poin yang. ini Potong, potong. Nah, on bola sudah. yang biru biru. biru. yo ngadul ngadul ngadul ngadul ngadul Halo pertandingan aku Oke, Ayu, ayo gameplay di play, play. Lampu <laughs> nomor <laughs> 8 kali per 11 angka bayarin kalah ayo teman-teman semangat ayo biru biru biru biru nomor CJ nomor CJ 5 angin dia mutun deh 8 angkat ¿Dónde? Oh. Oh.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 kawanan kurang punya Saudara, bohong untuk kebuka ini. saudara. Ya, ya, ya, ayo, ayo, Ayo <imit> <imit> <imit> ayo game play masih play <imit> Ayo <present>. <imit>